Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Dan hari ini gue pengen ngajak kalian buat ngebahas video-video creepy yang super serem dari youtuber-youtuber yang katanya ketempelan. So, gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Moonball. So video yang pertama ini berasal dari channel YouTube Finders Beepers History Seekers. Dan mereka ini bukan ghost hunter ya guys. Jadi walaupun konten mereka itu sering datang ke tempat-tempat yang udah sepi banget, nggak ada orang dan tempat-tempat yang udah ditinggalin sama pemiliknya, tapi mereka di sini sama sekali nggak ada intensi buat cari setan. Mereka cuman main dan muter-muter aja di situ. Bahkan mereka tuh selalu mengaku di videonya kalau mereka itu skeptis, mereka itu nggak percaya sama yang hal-hal gaib kayak gitu. Tapi belakangan ini ada sebuah video doi yang lagi viral. Dimana katanya ada sebuah penampakan yang terekam jelas di videonya. Tapi anehnya video ini tuh udah diupload beberapa tahun yang lalu guys. Jadi video ini bukan video baru. Dan mereka berdua sama sekali gak sadar kalau di videonya itu ada penampakan. Sampai mereka ngupload video itu. So, di tahun 2017 kemarin mereka itu sempat datang ke sebuah rumah yang udah hancur. Yang letaknya tuh ada di pinggiran kota England. Dan konon katanya bangunan itu udah dibangun sejak tahun 1800an dan pemilik rumah itu tewas gantung diri di situ. Mereka di situ seperti yang gue bilang tadi ya, cuman main-main dan becanda bercanda doang. Terus mereka bikin video dan mereka upload ke YouTube. Mereka sama sekali nggak sadar kalau ada yang aneh di videonya. Tapi justru keanehan itu ditemuin sama viewers di channel YouTube-nya. So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. just -baik. uh, made our way back down there, back through the, the beams. The pan Ada sosok siluet berwarna hitam, yang kayak merhatiin gerak-gerik mereka berdua. Dan pas gue coba buat ngezoom dan ngelihat ke sosok yang tadi, sama sekali gak kelihatan ada detail di bagian wajah dan tubuhnya. Kayaknya do itu kayak pakai pakaian jubah yang panjang gitu ke bawah. Dan bahkan masih di video yang sama, abis penampakan yang tadi, mereka tuh sempat datang ke tempat penampakan yang tadi muncul. Dan disitu situ nggak ada siapa-siapa. Nggak -siapa. cuma sampai di situ guys, sosok yang tadi tuh juga sempat muncul sekali lagi di video yang sama, tapi kali ini lebih dekat. Let's go. Go to the main house, I think. menurut gua kalau penampakan yang tadi itu settingan menurut gua aneh banget ya kalau mereka justru malah nggak notice sama penampakan yang tadi harusnya mereka justru pura-pura heboh supaya videonya viral dan segala macam tapi justru mereka sendiri malah nggak tahu kalau di videonya itu ada penampakan Kesurupan. seorang youtuber bernama Tony Ferguson masuk ke sebuah benteng kuno yang ada di Inggris. Konon benteng itu udah dibangun sejak tahun 1500-an. Sepanjang 500 tahun benteng itu berdiri, benteng itu terkenal sangat angker karena sering dipakai untuk perang, penjara tahanan, bahkan untuk tempat eksekusi mati para penjahat. Doi udah berkali-kali bikin konten di tempat itu, tapi di video kali ini Doi itu datang bareng temennya yang bernama Paul Chisel. Nah di dalam situ mereka tuh pisah guys, jadi mereka tuh bikin konten masing-masing. Tapi ada sebuah kejadian yang sangat aneh yang justru terjadi ke Paul. Di video yang tadi, Paul mengaku kalau dia itu out of control. Dan ngerasa kalau dia itu kesurupan sama energi jahat yang ada di benteng itu. Terus mereka berdua lanjut buat eksplor di situ sampai mereka nemuin sebuah ruangan yang aneh banget. Di situ ruangan buntu di mana ada sebuah jendela kecil. Tapi kalau jendela itu dibuka, di situ nggak ada ruangan guys. Cuman ada selah kecil, abis itu tembok beton lagi di belakangnya. So mereka berdua juga nggak ngerti jendela tadi itu dibangun buat apa. Nah beberapa hari berikutnya, Tony itu datang lagi ke benteng yang tadi, dan kali ini dia tuh bikin konten sendirian. Dia sengaja datang ke ruangan yang buntu tadi, dan dia sempat diem di situ cukup lama, dan ngarahin kameranya ke arah jendela kecil yang tadi. Dan kali ini ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera Tony. <tik> Kayak ada sesosok makhluk dengan mata yang bercahaya Yang keluar dari jendela itu Padahal seperti yang gue bilang tadi Jendela itu gak mungkin bisa dimasukin orang guys Dan di belakangnya disitu tuh sama sekali gak ada ruangan Itu cuma sebuah jendela yang menghadap ke tembok beton Setelah di upload di Youtube Banyak viewersnya yang bilang Katanya itu adalah arwah dari orang yang pernah dipenjara Atau dihukum mati di benteng itu Scribut. So, video yang ketiga ini berasal dari sebuah channel Youtube yang sangat terkenal bernama Catch a Fishing. Video video Doi itu sama sekali nggak ada hubungannya sama paranormal. Tapi ada salah satu video Doi, di mana Doi itu lagi hunting ular python di saluran drainase bawah tanah. Dan Doi ngaku kalau di situ Doi ngalamin beberapa hal aneh. Doi ngerasa selama dia di situ, dia tuh nggak sendirian. Dan di tengah-tengah video, kayak ada suara-suara aneh yang terekam jelas di kamera. Hmm. What? Kayak ada suara orang yang ngobrol-ngobrol di saluran drainase bawah tanah itu Walaupun Zack ini sama sekali gak nemuin siapapun di dalam situ Tapi gak lama setelah itu tiba-tiba suaranya tuh kayak hilang gitu aja Dan Doi masih muter-muter keliling di saluran drainase bawah tanah yang tadi Doy sama sekali nggak sadar kalau ada yang aneh selama dia muter-muter di situ. Sampai Doi pulang dan ngedit video yang tadi, Doi baru sadar kalau ada sesosok makhluk yang ikut terekam selama dia berada di ruangan yang tadi. From Hello. Dari tadi, Zack itu selalu bilang kalau dia ngerasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Dan di video yang barusan, kalian bisa lihat sendiri. Ada sosok kayak seorang pria yang kulitnya tuh kayak pucat banget. Dan Doi itu kayak diem di belakang Zack dan ngamatin gerak-gerik Zack. Kalau diperhatiin, sosok yang tadi itu bajunya kayak baju pekerja bangunan, kayak pakaian-pakaian orang pekerja proyek, guys. So banyak yang nyimpulin, katanya sosok yang tadi itulah arwah pekerja proyek yang dulu meninggal di situ pas Doi lagi bekerja. So ini creepy banget, men. Ikut Video berikutnya ini berasal dari cuplikan channel YouTube Assess to Assess Paranormal. So mereka ini memang sering datang ke tempat-tempat angker dan juga ke rumah-rumah orang yang katanya ngaku kalau Doi itu sering digangguin sama penunggu rumahnya. Tapi suatu hari abis ngelakuin investigasi ke salah satu rumah angker, tiba-tiba Doi ngerasa kalau gelagat anjing peliharaan yang ada di rumahnya itu jadi aneh banget. Suka ketakutan sendiri dan kadang-kadang Doi itu kayak fokus ngelihat ke arah salah satu lorong yang ada di rumahnya. Jadi suatu malam Doi itu coba buat nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam. The has been known for her killer costume. From Leona, Jessica Rabbit, to of Hines, the models never disappoint. And ...is, it? is uh, and David the older is it now? ...and ensemble, Also their variety... Who's that? that it features unreleased footage of the 20th anniversary of her Mer Christmas album really do who's down there who's down there I'll show you that in the hall. Gimana? Kelihatan penampakan yang barusan? Ada sebuah siluet bayangan hitam yang kayak ngumpet di salah satu ruangan rumah Youtuber ini. Sosok itu nggak terlalu tinggi, tapi kalau kalian amatin, Kupingnya tuh kayak runcing, guys. Youtuber ini sama sekali nggak sadar sama penampakan yang barusan sampai dia lihat lagi rekaman video yang tadi, dan kalian bisa lihat sendiri ya. Persis pas di momen doi nyalain lampu di lorong itu, sosok yang tadi tuh tiba-tiba ngilang gitu aja, guys. So, setelah berkali-kali doi bikin konten, doi keliling buat cari penampakan. Sekarang justru penampakan itu ada di dalam rumahnya sendiri. Bytoni. So, video yang terakhir hari ini berasal dari video cuplikan channel Youtube Ghost Hunter Weekends. Jadi mereka ini bikin video masuk ke sebuah museum Titanic. Kalian tahu Titanic kan? Gak usah gue jelasin lah ya. Jadi museum ini tuh memang dibuat semirip mungkin dengan kapal Titanic yang asli. Dengan skala perbandingan satu banding 2. Jadi besarnya museum ini itu kurang lebih separuh dari kapal Titanic yang asli. Dan di dalamnya itu menyimpan banyak barang-barang asli yang ditemukan dari tenggelamnya kapal Titanic. Dan gak jarang ditemukannya tuh di tubuh jenazah atau mayat kapal Titanic yang tenggelam itu. Nah, mereka juga sempetin buat mampir ke bagian deck atau bagian depan kapal yang sangat terkenal itu. Di situ pengunjung museum tuh bisa ngeliat kondisi kapal Titanic pas lagi berlayar. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terekam di kamera. Yeah, di tengah-tengah video, tiba-tiba tuh ada suara cewek yang teriak kenceng banget dari kejauhan. Bahkan mereka semua yang ada di ruangan itu juga dengar suara yang tadi. Tapi suara teriakan cewek yang tadi gak seserem sama apa yang berhasil mereka rekam di lantai 2 museum kapal Titanic ini. Perhatikan video ini baik-baik. Just knock on the gate or knock on a wall. Let us know you're in there, and we'll grab the keys. What was that? There's like banging here, and then that one up Did you see something? No, I heard it. I don't it know where that came from. Side I couldn't side tell side. if it was here. It us. Yeah. yeah. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di belakang salah satu kru. Bahkan di antara sekian banyak orang yang ada di ruangan itu, gak ada satu orang pun yang notice sama penampakan sosok yang barusan. Karena mereka semua lagi fokus buat merhatiin pintu yang ada di depannya. Tapi sosok yang tadi itu justru malah kayak jalan ke samping dan berjalan ke arah tembok. Coba deh sekarang kita perhatiin baik-baik sosok yang tadi. Doi itu kayak pakai jubah hitam panjang banget sampai ke kaki, dan sama sekali nggak kelihatan detailnya. Banyak viewers youtuber ini yang bilang kalau mungkin aja sosok yang tadi itu adalah arwah dari salah satu korban tenggelamnya kapal Titanic yang mungkin masih menempel ke barang-barang pribadinya yang disimpan di museum kapal Titanic yang tadi. So gimana nih kalian? Oke okay, guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.